Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat siang kembali Diva TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, Bawamin selalu mendoakan untuk kalian semua Semoga sehat dan bahagia selalu Dan semoga apa, -apa yang dilakukan selalu dimudahkan dan dilancarkan, amin Baiklah persahabat, selalu manapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Kita lihat persahabat ya, momen spesial yang tentunya membuat kita bangga dengan kekompakan dari fans yang luar biasa untuk Bunda Lesti maupun Papa Bilar kali ini persahabat dia. Ya. Lesti jadi Sejadetabek, lagi tentunya Happy Anniversary yang ke-8 tahun. Wah, lagi merayakan Anniversary yang ke-8 tahun. Mudah-mudahan ya, selalu semakin kompak dan semakin solid untuk mendukung, mensupport yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Disimak juga, bersama di kalimat caption yang dituliskan. Heavy anniversary yang ke-8 tahun guys, doa yang terbaik untuk grup ini. Coba grup doa kalian untuk grup Lesti Lovers jadi tabek di kolom komentar. Kita simak bersama di kalimat komentar ya. Banyak sekali tanggapan komentar yang positif yang diberikan. Di antaranya dari akun Heni Nurholifah mengatakan, Masya Allah Semoga Allah mengistiqomahkan hati para Lesti Lovers Dimanapun berada Semoga selalu istiqomah menjadi Lesti Lovers Amin Kita lihat juga bersama ya, dia Komentar selanjutnya dari akun Jailani2600 Mengatakan Happy anniversary keluargaku ku Lesti Lovers jadi tabik Solid dan kompak Amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan kompak terus Untuk Lesti Lovers jadi tabik Kita selalu mensupport apapun itu Buat idola kesayangan kita Dan berikutnya di Disimak juga ya Ini ada kejutan spesial untuk warga Konoha Di dapur Bunda Lesti Ini ada yang spesial banget persahabat ya Bintang tamunya Ini ada dua guest rack Kita lihat persahabat ya Wow Ditemani oleh Rudy Salim Dan Rizky Bilar Bunda Lesti Kejora Tentunya masaknya Langsung persahabat ya Ditemani oleh dua garing nih Tentu, warga Konoa pun gak sabar banget dan penasaran Spesial nih, ya di Dapur Bunda Lesti Mudah-mudahan cepet tayang dan pastinya kita selalu mendukung karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment Momen ini pun diunggah kembali oleh akun KR Ningsi kalimat caption pun dituliskan Gak sabar nonton bintang tamunya nih, Dapur Bunda Lesti with Dua Garing Tuh, persahabatnya banyak sekali yang gak sabar menyaksikan vlog Lesti Kejora persahabat ya di dapur Bunda Lesti karena untuk bintang tamunya ada Papa Bilar dan Korodis Salim ini spesial nih untuk warga Konoha dan kita lihat juga persahabat ya kabar berikutnya kita lihat di akun hot932FM ini menginfokan persahabat ya chart hot25 Bunda Lesti Kejora persahabatnya di nomor 10 Dengan lagu Sekali Seumur Hidup Yuk untuk keluarga Gonoha Bantu ramaikan di kolom komentar ya Caranya, komennya Disimak persahabat ya Contoh dari L2W Hashtag Sekali Seumur Hidup At Lesti Kejora Cara komentar di Tentunya unggahan ini Ramaikan nama Bunda Lesti Kejora Sekali Seumur Hidup Mudah-mudahan Kekompakan tetap terjaga terus terjalin dengan baik untuk kita semuanya. Amin. Dan untuk berikutnya juga persahabatia ya, ada momen spesial juga saat Papa Bilar diwawancara. Nih persahabatia ya, saat BBL tentunya hadir di tengah panggung Indosiar. Ini spesial juga kejutan untuk warga Konoha ya tiba-tiba muncul di opening di awal pembukaan persahabatia ya, acara DL5. BBL. Nongol di tengah-tengah panggung -tengah, megah Indosiar sendirian, "Masya Allah, banget ya Papa Bi aja terharu dan bangga." Persahabat menyaksikan Abang El yang pertumbuhannya, "Masya Allah, banget ya, semakin pintar responnya pun tentunya cepet banget." Ini suatu kebanggaan untuk warga Konoha, bukan hanya Papa Bilar saja. Warga Konoha pun "Ya, terharu dan bangga pastinya, apalagi kedua orang tuanya, Masya Allah, pastinya bangga banget." Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sabar Rating Skorless Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, papanya aja sampai geter suaranya Saking haru dan bangganya sama di bayi Perasaan baru kemarin kita deg-degan nungguin dia keluar semalaman Sampai nggak bisa tidur Eh, si bayi ini sekarang udah jadi juri cilik Masya Allah, sehat-sehat ya, nakasep, amin, masya Allah banget ya Bapak Anja sampai gemetaran ke suaranya, saking haru dan bangganya kepada Abang Fatih. Di kolom komentar pun banyak sekali tentunya tanggapan dan respon dari Leslar Lovers. Kita simak dari akun Nonon Arsukun Mazhar mengatakan Masya Allah papap yang bangga sama anaknya. Mukanya terharu bahagia. Sehat-sehat Abang. Papap amin. Masya allah banget dia ya. doa baik nih. Kita aminkan semoga dikabulkan amin. Dan kita juga persabaya ya. Ada himbauan untuk warga Konoha. Kali ini kita mendapatkan info juga dari Star Voting Team. Memang banyak sekali persabaya ya banyak tentunya pertanyaan. Fokus ke mana sih untuk infotainment award? Kita simak di sini bersahabat, ya. Perhatikan di kalimat yang diposting, masih banyak yang bertanya-tanya. Kita fokus kemana untuk infotainment award? Oke, saya informasikan kembali, kita fokus untuk dua nominasi: couple dan baby. Di semua sosial media dan SMS, untuk tiga nominasi lainnya tetap kita voting. Kita jalani aja semestinya, seperti yang kita lakukan di video.com kalian mau kirim SMS di tiga nominasi lain juga nggak apa-apa Cuma yang mau saya prioritaskan dua nominasi tersebut Kedua bersahabat ya Himbauan sekali lagi untuk semuanya kalaupun ada yang berbeda nggak apa-apa saya hanya ingin memfokuskan dua nominasi tersebut tuh antara kawal dan baby yuk sama-sama kita terus kompak dan solid mudah-mudahan Leslar ini membawa piala penghargaan di ajang infotainment world 2022